eh hey, whatsemwhatsemabru up, up, apa kabar semuanya mabru kali ini kita akan menggacha lagi mabru oce sudah siapkan tuh ya di pojok kanan atas 19.000 cp mabru untuk menggacha swordfish terbaru men wah seperti biasa ya swordfish ini kan sudah keluar legendaris sebelumnya Bro ya iron nya itu dibuat kayak uh, scope kali tiga mabru kali dua ya menurut oce sih, Yeah, ini kurang mah bro ya Iron sight ya karena cuman merasakan di Swordfish yang sebelumnya kan udah ngeluarin Legend sebelumnya nah Iron itu tuh uh, ada kayak scope kayak gini itu mendingan pakai Red Dot mah bro dibanding pakai yang kayak gini tapi cuman nggak tahu nih skin legendary yang sekarang ini apakah lebih worth it mah bro daripada yang sebelumnya uh, Swordfish man ya yeah. oke okay. kita libet tarung ya mah bro anjay wah uh, nya Satisfying sekali Parasut Emot. Berasanya lem ya Ma Bro ya Emotnya Wow ada ikan-ikannya Keren-keren-keren Emot sangat keren sekali ya Oke ada apa lagi nih Spray wow, spray-nya Uca suka sekali ini Ma Bro ya Ini ikan di kedalaman Wah sangat dalam sekali Mabro Uca suka ikan itu ya Suka Pernah cemakan. makan eh, enggak Enggak oh, Enggak bercanda-bercanda Oke okay. Wuh. Wow. Sniper keren. Ini apa? en apa? Ah. Oja kira ini DLQ atau sniper lainnya. Lihat En45 sniper Samp. Sniper Samp. Pah Ya. nggak apa-apa, bilang gitu karena itu haram bener sniper mah, Bro. Oke, ini apa? Hmm, mobil balap. Mobilnya keren. Tapi nggak cocok ya sama mobil sport car temanya begitu. Oke, langsung aja, Mbak kita cek dulu trailernya. Uh, uh, do, do, do, do, do, do, do, do. Mantap, mantap, mantap! Wih, source aquatic slayer. Wah, wow. ini senjatanya Aquaman ya? Yeah. Ah, Aquaman, Oasisman, Fitman, terus apa lagi, Mbak Bro? Ah, yeah. oke. Okay. Lanjut aja kita gacha ya. Sebelum menggancah, langkah bagi kita baru menurut kepercayaan masing-masing, baru Berdoa masing -masing, mulai. Oke, selesai. Langsung aja 10 CP. Ocha berharap banget. Dapat di pertama. Ayolah, ayolah, ayolah. Kembal, bro. Eh, dapat 5 lagi. AH! Ayo, gacha lagi. 15 CP. Akan ke Oce mendapatkan langsung Swordfishnya. nya Sayangnya tidak. Dapat parasut. 60 CP nggak mau tidak hoki ma bro, dapat mobil ya yes, okelah okay seperti aja tidak hoki kali ini ya, bau baunya sih, hmm, cool. udah negatif thinking aja aja ma bro ya, aduh, nah, skip aja lah, polingkat biarin biarin biarin biarin, walaupun kita dapat bilas spin nggak apa apa bro ya, apa nih, 1300 cp Imot, bener dong. Nih 2600 CP karakternya dulu. Tuh, wow, kali bener. Jakal lah kuatik Reaper. Dan yang terakhir 3.400 CP ini pasti bener banget nih Mambru ya. Akhirnya kita mendapatkan skin legendaris dari swotlist lagi ya. Yang kedua Mambru. Wah wow. mantap sekali deh. Senjatanya aku amin ya. Bisa menusuk menusuk ya. Kalian hati-hati di touch ball. Oke, okay. bahaya sekali, Ma Oke, okay. langsung aja kita atur lototnya, dan habis itu, Ocha mau tes dulu ke training mode. Oke, okay? Yo, Ma Bro, Oce sudah di training mode. Ini bentukannya kecil sih, Ma Bro. Ya, Swordfish, legendary terbaru ini, tuh kan, seperti ya scope kali. 3 Bro, kita inspect, hehehe. Mantap ya, Ma Bro? Ya, oke, okay, coba kita bandingin sama Swordfish yang calacak Nah, ini tuh bentukannya lebih besar, mah, Bro. Ya, harusnya kalau dari skin legendnya ya, merototnya bagusan yang sekarang ya, bentukannya lebih kecil-kecil ya, minimal list. Ya, walaupun sama-sama ada scope-nya, Bro ya. Oke, okay. oke, Ini aja menggunakan attachment nya sama, kita bandingin aja, mah, Bro ya. Wah, ini suaranya menggelegar sekali, mah, Bro. Menggelegar banget ini, suaranya padahal coba pakai tactical scope udah rasa ini lumayan oh, oke okay. Wow. Oh, ya bagus ya mau bro ya kayak apa ya kayak apa ya Ini udah tekan nih tembakannya udah itu tuh enggak kayak burst eh, kalian denger deh drrr, drrr, drrr aya ah, tetap ada jeda tapi kayak jedanya tuh nggak nggak terlalu ini kan ini senjata bersaruf ya ada jeda teretet teretet coba kita bandingin sama yang calaca nah ada eh calaca tuh suaranya kayaknya lebih ini mah bro lebih santuy ya kita bikin kuping kalian apa nggak bikin kuping kalian rusak lah nggak mengganggu gitu loh Ya, soalnya ini kan pakai suppressor. Tadi juga pakai suppressor mah, Bro. Ya. Sebenarnya sama-sama bagus dua legendary ini, mah, Bro. Terserah kalian saja, tapi aja lebih memilih yang barunya, mah, Bro, ya. Yang baru itu pastinya lebih update, ya. Oke. Okay. kecil <laughs> banget ini. Udah kayak SMG loh, padahal ini Swordfish kan assault rifle, mah, Bro, ya. Oke. Okay. Jadi, langsung aja kita langsung mainkah ranked, ma bro, let's go. Ting, tiring, ting, ting. sama bro. Ini lucu banget ya skinnya ya. ampun, siapa yang membuat skin ini, ma bro ya? Kalian tahu para desainer-desainer skin di Call of Duty Mobile. Apakah kalian tahu ma bro? <laughs> Bentukannya, Lancip banget nih, depan ini ma bro. Buh. gila mah. Pokoknya, tokoh tau, kuah udah mulai, ma bro. Saatnya kita sikat-sikat mesinnya ya. Wih, ada we deh main pro player juga nih. V juga. Yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk. Kasih paham mah, Bro. Uh, Oh. Krek Six juga OP banget, ya, mah, Bro. Saya jadi bingung nih pakai mana, kan. Ah mana mana switch dapat ah di atas juga ada ma bro Kau capek bingung mau kemana Oh, bersane kok kayak kurang tadi ya. No. What sakit banget. Oh coba respawn maupun. Kok mati mulu mah bro ocak? Ini skinnya tuh gimana sih? Udah gak suka sama skinnya bener Oh mati lagi Tuh udah bikin Gak enak banget loh Mati ocak Dahlah, ya lah ya, ojek sekarang tahu mah bro harus ngapain ya. ini harus ada yang ojek ganti. tapi kan sosok suksesor so -so lepas deh ganti red dot. nih kita lihat rasanya seperti apa ya, mah bro oke. Okay. pasti lebih better. yang bener Iron set yang tadi ah, paling lebih better lah harusnya mah bro ya. oke. ojek yakin ini lebih better mah bro pakai red dot ya, asli. Ah. Uca mau review, jadi eh, gimana gitu, ini review jujur aja mah bro ya no. Oke okay, mantap mah bro Apa Ih, itu daging mah bro, aku ini better sih Wow. nice ma bro hmm, mati ma bro better ya uh okay, Aduh, mati! Tapi enggak apa-apa. Oke, okay. oke, okay. oke. Bisa, bisa nembak pakai ini ya oke. red dot Kita amat, sedikit banget ya, ya Nice mati. Nice! Wah, wow, ada yang jaga di sana. Padahal ngegok banget dah orang-orang ya. Uh, untung aja ada tamper nggak apa apa mau bro nice oh nice cabut <laughs> sedikit mau bro hmm, ada orang di sana oh kan Gokong aja Makinan sih itu juga Yeay. Mati kamu menang sini ini bro Tenang aja ya mati lu hmm, mati wow Cah, langsung mati lagi mah bro Iya mati lagi ma bro. Ah mati ma bro. Wu. Ah mati aja nggak apa-apa. Oh Allah the Almighty. Allah Allah. Huh mati lagi ma bro. Ya, ini lebih better ya. Menurut lebih better lah. Kalian harus pakai yang red dot aja. Iya, bro Sepertinya pakai red dot lebih better ya. Pemojok seriusan pakai iron sight tuh aneh banget ma bro Kayak kena makan worst skin ever. Padahal tadi Ocha udah muji-muji nih skin ma bro ya. Ocha udah muji-muji. Ternyata ya, dari skin ini sih oke okay, ya, bentukannya oke. Okay. Cuma itu aja sih kritik Uca. Iron sight-nya, men. Yang kayak skopi itu udah malah kayak enteng banget berasa berasanya biasanya enteng ya kayak kayaknya enggak worth it lah pokoknya malu buruh nggak worth it nggak worth it yang error eh, nya Terima kasih reddote pokoknya yaudah mabro makasih banget udah menonton jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya, ya ya Terus kalian kalau mau beli akun CODM untuk kalian yang bisa sama akun kalian langsung aja follow instagram at kita sana disana banyak banget akun-akun sultan murah meriah dah mabro ya Langsung aja cegginya dan kalau kalian capek pusreng malas grinding kemul langsung aja kita jokiin mabro ke instagram at kita titik in nah di situ Maupun dikerjain sama pro player sama tim oce juga ada ya kalian bisa request siapa yang main ya bro keh ada semuanya yaudah ada semuanya see you next